Ketika Habib Mustafa kesal dengan bocah lato-lato. Ya, Isra Mi'ra Tuna Balib. Isra itu perjalanan Nabi dari... Hei! Ayo! Oh, katik-katik, katik-katik. Penyel! Kampar nih. Ya, Pak. Kati-katik, katik Kena menumpah habis ini menang lo beribadah lima puluh ribu, ya kan? Ambil loan bapak kaluiknya. Turun dulu pak, kemana-mana mengundangan ceramah ada suar bapak kain-kain, nih berjubah bersurban ini beri Imam ini enggak ada, biasa ya kan? Turun dulu lagi kade bisi mobil, ini alhamdulillah bisi mobil tapi belum lunas. Memadahi bener eh yang mau kejuani ya ini membakal 4 juta, 4 juta tawa turun bener ya kalau enak melunasi <laughs> ada bagai aja bakal lah banyak kasihan kesian membakal kalau lulunya ada bisi mobil kadangnya bisi mobil, bici, mobil tak. Tak. iya kan? dulu, dulu baiknya berkendaraan aja diundang orang, di Banjarmasin dari guru beb. tanggal sekian kosong-kosong karena biarlah menyacara, acara kalau hubungi pas acaranya kita mau hubungi ini guru ya sudah ya, berangkat dalam berkendaraan sampai baik di acara uluni hati sekalinya orangnya masya Allah banyak udah baik memparkiran ini 200 meter ada parkirannya aja banyak, banyak benar orang, orang, orang, orang jadi ini penitian nih kada tahu kalau yang disuruh selama ulun ini kurang ajar aja nih ya lah kenapa ulun nak masuk kada diberi akannya masuk berkendaraan karena diberi akannya diandak ya, menurut kendaraan lu sejauhan kurang ajar benar berjalan, Pak 200 meter, tahu kah? berjalan, sudah berjalan panitia berdirian, di, jalan, di, jalan, jalan, di tengah jalan, menjaga orang-orang yang dudukkan ya kan? gira ulun, anak masuk, jalan, masuk ke dalam ano, anu, Pak, mohon maaf, mohon maaf ya. ini guru sudah berpadah, jalan ulun ulun sediakan tempat kesampian, BP sebuah cekungannya. enggih guru aja lho lho, sampai di sampai di tengah-tengah orang untuk, nak masuk ke tengah panitia, Pak, Pak, mohon maaf lah, mohon maaf sini-sini aja, sini aja, ulun disuruh ceramah duduk di belakang Orang ngajar mana? apa? Bang, <laughs> di dia, bang, iya, iya, iya, iya. Sini bang, sini bang, bang, bang, di muka penuh bang, penuh-penuh-penuh aja. Si guru bang, bang, bang, ulun, ulun. bang, bang, bang, bang, apa bang, iya. Ulun bang, bang, bang, di mana bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Di mana bang, bang, Nah, bang, Ulun di belakang, Gurunya di muka. Ulun di belakang sana. Ulun bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, suka biasa aja, duduk kesana, jir Astaghfirullah Jirguru Habib, Habib, Habib, ya, Habib, Habib, Habib disuruh ceraman Habib, kenapa nak? Di belakang habib. aja, Amin ambil Amin ambil. Nang menyuruh ulun duduk tadi bukanya Mbah, Mbah duduk di belakang, maju ulun, duduk di muka sana Nah Alhamdulillah, ulun ini makanya apa ya ulun gue ini kenapa, kemana-mana pakai surban pakai surih mamah ini, pakai surban kenapa? mengantisipasi kalau pinadi diadak di belakang, ini bang. Nih.